pada kesempatan kali ini, saya hanya membahas mengenai CorVelius ASN, berorientasi pelayanan. Apa sih berorientasi pelayanan itu? Berorientasi pelayanan merupakan perilaku berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Adapun panduan perilaku berorientasi pelayanan adalah sebagai berikut: memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti. Di sini saya Yoki Nismanto, MD sebagai penguji kendaraan bermotor, Dinas Perhubungan Kabupaten Labuan Batu berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan pelanggan, yaitu pimpinan, sesama tenaga penguji, dan OPD sekabupaten Labuan Batu. Pelayanan prima yang saya berikan demi kepuasan pelanggan yaitu selalu memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan pengujian kendaraan bermotor dengan cepat dan tanggap, memberikan pelayanan dengan ramah dan cekatan, serta memberikan solusi jika pelanggan sedang menghadapi masalah serta berbuat yang terbaik untuk dapat selalu diandalkan. Terus melakukan perbaikan tanpa henti Demi kepuasan pelanggan yang dinanti Cukup sekian penjelasan dari saya Semoga bermanfaat bagi kita semua Sampai jumpa di podcast selanjutnya Saya Yokinismanto Nismanto MD Terima kasih